cara gulik rezeki, gulik cara saya al, ala Saya ngomong nopo Halo, Assalamualaikum Waalaikumsalam Istiqomah alias Jadi lihat pengen ngilmune manbana barokah Ngaji Qur'an yang Iki waktu waktu kudu gede dirakati, waktu waktu kudu ngeyar bunga, bunga ni Halo, Assalamualaikum Menurut saya, Pak Nur Tenggini si dojo tambak sejauh dikit itu, tasik tatah yang itu bikin Jawa Nah, jenisnya gak ada bikin bambun, bikin sampai ngedok ngeko, lepantun ngetok ngedoknya dimana rumah sama btm ini ya malah yang telengnya aku kadebat orang tau dulu tau umum orang belas belas, tapi satu kotak terus btm ini rumah ternyata kamu ngara petok lah petok betok bener ya ya salah kakak diri dulu yang ada kakak orang cocok cocok orang cocok apa kok ngono Pitek kan pengen duit turun sampai di lesi jago di pemulih jago mantan mantan pitek itu mana akibatnya terus memet main dengan dog diriwan itu terkena terkena ngetok nembok <tuk> kayaknya okay. yo wadah kita rombong ya kok kan diri iya Là con vật thu Manfaat Barokah Amin Ya Rokal Amin oh. Ngilmu ini berarti penting, apa no? penting? Penting Ngilmu penting, apa no? penting? Penting Saat ini laksan kan tak takoh ngelmu ngilmu ini penting Kalo tak pindok nintik nih Tengdene sidorjo tambah terjom diki Nihku menurut saya muka lah enteng tiyangi up. Sampi, sampi kok kok mana? Tengdeki pasti biasa di pekerja diberokoi, apa no? betul?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 <laughs> ya baran penting sapi uang sapi wajib brokoi g supaya berkat diri kita barokah. Nah kok anak yang bikin manfaat manfaatnya barokah manfaat kok barokah, terbarokah anak irato di petri ngaji alquran wis mautan mautan informasi ngomong mautan di petri di brokoi supaya ngelmuin berbarokah ah, nanti. Waktu-waktu ini nanti ke gudang anjingnya tanpa celah nih nyuruh Panjenengan mematuhi pulau anak tamat kuliah Niki burung belebet terus kepengen merawatkan penjenengan dengan Ngawat terjadi pulau gurih burung tahu Tapi lagi memang Pak pulau jauh mempelai penjenengan Katarak ngawat terjadi pulau Antaranya nongol Syukuran, syukuran nongol Buru jiwurong yang dewa suruh minta Ibad mikir apa, Bondo karo apa yang penting? apa yang ada yang ada? nyata ini bodoh di blokoing dikiman ngilmu orang di blokoing enggak, enggak, ini bener-bener putranya ini jadi dikron, sehingga soal historika amin, manfaat barokah waktu mulai, saya uji jauh ini kali kan je nabi, wali sa'idin salah so'alangatin setengah so'kotong dolar tetang ngeri wong se'k bejauh juga enggak tahu Maaf nih bu, pertama untuk halal lebih kuatnya halal rezekinya halal. Syng nomor loro buatmu jelas satu ulang, nang wongi seneng jagongan karwo alim. Menen, ini tandanya wong bejo. Gak ada punrokat seneng jagongan karwo alim. Oleh penjinikan seneng jagongan wong alim, ini tandanya bejo. Menen. Jadi serge boleh bel, menum. Tang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 Lek kaya pulangnya ternyanyi kena mungkin kaya komangan kumpul Tapi lek jengan makin widanetakan pengajar kebenaran Si ngaji masih lagi mengkocoknya Saktan Tiaba Itu makin asli ini colok dahar, janjah dahar Noggo sari nujuk susu Mereka tenang nah, Lek si ngaji ini asli janjahnya kocoknya diwiritak Ning modale yeah. lek ngaji diwira, nih, yeah. ngaji wong wong mewah sampai dicapi loro barang. ngaji sing penan, badan, so -so ngaji ya rutinan like, buka kitab jeneng jampah wujud susu, dahar sate yang ini kan Wong bijak sing ngalororo, iki wong i sengen ilmu. wongmu jalan satrio kulama sengen ulama. Lanau boten itu kok bijak, lan dengerin sakit galem, niatan niki riki, riki rumah pengajian nyatane niki niat ngaji, niki sing menggone, ya kegempetan hayawan yang satu main bumi satu kurpeng langit di dunia ini kekabengundungan jalur di ngapura marang keluputani waksin bodo ngaji kan gini ngajit baikul ngaji Allahumma Allah Amin di ngandel karep ngandel yang karep aku duduk kiai rambut kiai rambut kiai rambut kiai rambut pokok jadi kan tentang dia kulau kikol makanya kulau kiai rambut orang ketemu tapi bakal pinteng memang ditemu nah bintang riki geserkan berkoyok yang jauh jadi menurut saya ternyata dimanggil untuk wajib aji buat teman tak kotok menarik dia kali buti buti allah sahabat sahabat si nama yang teman jangan riki ini menurut saya tempat Temblok ini cukup cukup seng tangan hidupi menarik ya, ganjar orang itu mau sungguh seng iwa itu dihitung ini memang terjadi ngebur dursa gede ini merontok merontoknya dursa makanya sakit ini gede gajarannya ini saya tukang kayak gini mereka ngabotan mereka ini, <tuk> <gajaran. tuk> ini uh, udara oh. tapi lihat like, ini kok segita percil peluk peluk ganteng ini namanya? iya <tuk> panci <Banyu>, berdalani <tuk> suara gue yang tadi pikir so ma Sholawatul Hamzumah Al Imamin, sholat imam waktu disertai gawe imam, berarti sholat imam waktu disertai jamaah terus. Mugo-mugo mantun ngantarkan pengajian ini. Sing biasane kita jamaah mau sholat maghrib, taruh sholat isak, mugo-mugo bincin tumpot. Amin, Ya Rabbal Alamin Ini tempat di kabar, asar, marir, misak, subuh, dinyanyi secara jam jam jamaah Mana? Sholat ini pun non sewi besok Ini ternyata lihat di alam dunia kita non sewi dinyanyi kandil istiqomah, jamaah ini, jama ah. ini non sewi padilai gede, kak utamanya gede Isom dadet nikatam termaning murid isom dadet mikir rezeki dari barokah kurbi jeng tengah roteki selamat. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli. sholat ijac jamaah. Nah dan non saya bu biasanya kan gini tambah jompi ini bu sholat jamaah ke masjid mikir tak pakai non saya bu mikir singkatah ya dari tiap berapa <tuk> <Pada> kok <tako. tuk> duor pengasar kok oh. mabe dia ya, laku duor pengasar pengarit mabe batu duor pengasar mabe berarti pertanyaan tidak pas dengan <tuk> jawaban <tuk> rapido kalau dikit dikit menyanyi lah mas ditanggung <tuk> dikali menyanyi bedo mas kan mas nami nesi ten jawabnya rapido niki mau tinter nesosok yaudah Yeay. Pastora Mas kan mas babi tempun di sabar wang sing bakat dijanjeni swarga niku ternyata sinten mengkana lagu lagual mengkana kana malihi apwa do'a alai pin pawatun song la tiwa kita ti ma al wis ngertian di ninggal ke harta nih merasa sepeh mergodewe ngobot ke sholat jamaah waktu nganti pisan sholat ini ketinggalan imam utawa waktu nganti pisan sholat ini gak jamaah kodok taruh lho ksidho rejot rejo, rejot napa ngek? waktu ini raja jamaah pisan gedung setengah mati ulo niki ngander kenapa? ulo niki ya percaya ini kini bedung di ni, nih dan ngejit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 mbutuh deweke penting salat jamaah. Maksud e piye? Umpamane saiki kaya jelani ngene iki. Repot nyambi gawe jukung muada. Maua Allah Allah an pang langsung jelani iki cara kok ngrepari artine didelekne larang langsung budal jamaah. Penggaweane ditinggalke. Iki jenenge ngene iki ninggalke hartane merosok gampang, merosok ikhlas, merosok sepilih merugong-merugong-merugong sholat jatuh nah, nah. kamu mau jalan ini buka tokoh sekutu bukaan, kamu ada mahir hayalan sholam yuk, Pak D, seberang-berangkutku ya Pak D ini aku masih berangkat madri lelak tak di tak jamaah di sekitar di jamaah di yo jamaah yo jadi, lehenne, komando siap-siap di dalam jamaah. ditinggal di sini. di mantu penting, noko penting. Penting, dunia ini penting, penting. laporan nah, penting dia tau dati kiai melarat yuraka jenam nanti aku tau dati kiai melarat maaf Allah tepungnya yuraka jenam menempat beda pandang tersedihnya okay, nge-paker atara lelah tulijit emak ngundang sehantar-ngundang akibatnya roh lelah nge-peda nge-nge-nge-nge-nge aduh bujuku mau tak ketukku lele, oh alamu kiai melarat dan lelih Nggih matur nuwun. Hadi bantek kana cepat ditet. Nggih tujuane Monggo Pak jenengan alergi ngomong aku mulih tekan rumahnya ngomong mas wong ini orang pak nur ya ya, mas aku deh, ngaji rasanya dari penting mas? aku numpak bedah pantal, jadi orang atau Allah mas, ini sesuatu yang Aku umpomol sendiri Pak Rodu segini mas, aku sisto tak berusaha kredit benda motor. Kalo kredit benda motor itu saya kan pak RC 2003, <tuk> <Dan> ini tanjung <tuk> nah, sari pak Paro, nggak mau takon <tuk> di bantuan pasen. Lah, jadi kalau dikin ngaji itu, teng jenis pasiramangrikok, kalo gawe helm, jaket tak buka, tempat tempat parkir ini. Nah, larut loh Pak Yair Pak RC bayang nih pak mobil bayang datang ke dan jadi nggak apa ini Tapi nggak nganteh yo, Ahmad Jolani di masjid Berasri. nyapa ketemu namun ketemu, larut jalan ini ketemu ketemu dia itu berhasil nggak atau? lah tanggriku bulan ini bayangnya <tuk> aku, aku bilang memang mobil yang kayak moped, mobil bulan ini waktu 2010. pakai pakiraman D, apa -nge -nge Parke, bat, kira, nope, mas? nomor nope, RC Wayan T, apa mas? lah mau cari ini Pak Janus ya, sampun rawo, nomor. Lexeso aku nomor mobil Ben, nomor mobil kayak moped. lah mobil Isinter mas nyater. <tuk> <tuk> <tuk> pagi batik bulan caca juga patung garudonyo banter-banter pun di pantai nih Kak Riko Pak Supir tak bilangin per laku nih Pak Ngon Kenapa kayak gue banner TV lho Dia ini aku, aku Aku, aku laku di pantai tenang Beberapa bantar banter Allah Wah, ini sama no", Langsung melap-lap-lap-lap dong Dikawal akar bantara di mana Numpak, nopo nipo kakak lu dobo Senter teko tetep halaman masjid auga nih Gego kalo yang ngomong Ya, ya juga ya Matukau mobil buat dipotong disunting wabunnya rokok kan ya aku gak tau ngerokokin bahaya dunyoknya penting ya oke masya Allah maka kan aku yang ngajirin ini ya tanpa mobil wabunnya ini ya Bunda sekolahnya Bu Jokuh tenang Bu Jokuh lah ini aku pelajar beda beda-beda ini kan mas salam aleikum salam Bu Jokuh, Bu Jokuh sama nanti Bu Jokuh ngapain dia orangnya tangan kudok langsung bikin Mau apa? Pak kau yang mas, jadi kita dungu kita tiba-tiba ketik dan itu lah awaibu kita pengen dunia ini barokah awaibu kita sholat di maaf itu dinyani jamaah yang di isti, istiqomah kan yang nabi nanti kau sik sokowokig gulik manupo jiwa sokowokig gulik arzeki berarti nyambut nah, oleh nyambut kami ke pengen daging bodoh sik barokah ini ini syaratnya mengatakan, tulisannya Allah, dia mengatakan Allah yu'ati roshay'an min paro'idilah yaitu orang Arab, mengakhir-akhir perduni putih Allah nyambut gawi dari petani, dari petakan dari pegawai negeri, kok kepingin ini rezekinya dari botol cibarokah jangan sekali-kali awal ini mengakhirnya perduni putih Allah maksudnya sholat ini dari kotak-kotak buhur, tengasaran ngasar Kemahin, Mahin, ke mahrim mahrim ke kesubuhan subuh ke padangan oh. <laughs> se, monek ya enak orang ini diusungnya ngerik pari biasanya ya di bulan biasanya di jumatan nganti lali sholat duhur nganti sholat juhat merubah ngebotnya ngerik pari monek ya enak orang? monek wongnya ya tengok wongnya ya tengok makin apa-apa ngeri ngeri ngeri ngeri ngeri ngeri ngeri ngeri labi nih omae ndi yo cuma lagi tenang tenang insyaallah iman bejo bejo ya ya salat ate Pi pitik tenan manut juragan, juragan iki langsung njambi pakani pitike loro-loromu. Lek ora manut karo juragan, akibate pitik kabur kabeh juragan dhewe piye malah loro-loro. Awake dhewe kan dhewe juragan sapa Gusti. Lah nek dhewe ditinggal juragan kok manut Allah taala cinta lek ora ndeleng ngandoyo. Wis ngandel karet ora ngandel karo Gusti. Lah Allah taala lek timbali piye? Dialiwat yang mengeriki ini mushalah-mushalah musala, ayalan Ayana ku <tuh> numpuh jamaah menjadi benar. ditimbali Allah gak oh, mengatakan nah, ini Allah Ta'ala bakal mengukupi urusan pulau padanya dengan berbeda dunia, rejeki ini insya Allah di barokah amin, ya rupal, alamin tapi lah apa yang dilakukan itu, aduh mencintai karo pengirang menurut saya niku rezeki ini ke orang bakat dari barok kalau mau ceritanya bapak di akhir itu bumi sekonggo umah orang kadim untuk bodoh goni nanti mereka kabar nanti ya sualang goni makan ganyang orang nyore artinya orang nyore sore medine bumi omgo umah orang kadim hasil bumi melipat wangi rupiah gimana kabah memang termasuk ulipi mulia-mulia ini nyapol dien koko yang nonton kedagian ini isuk ngecepni bonggote lo sore di dendari segelitak sore di cepni isuk segelitak mau diusir-usir ini di malas jadi oh, ya apal ya malam ini lah ini Allah Ta'ala kan ngecepni balasin koko yang nonton mergo nopo jangan semua ngomongi mau pektik karena mokso ini musola kelapa, nggak dan musola langgar, orang bapak di bocor, oke oke Enek kok marang Marang Pangeran sujud si marang Pangeran kok malah di mulo sing karep ten Awang Taala sing dunu rejeki niki ngilahi barokah dunyo barokah rejeki dilahi wonge padha kuripeti kecintranan mbasan saiki tiap RT enek langgar piye mongke besok-besok kan pesan nek masjid Wong wes ora kodro beting karo wong sholat, Najam kod dulu sih, rugi sholat wong di sholat, tapi dewekan ora beting karo wong sholat. Saat ini bukti nih, bumi semakin sempit, bergo akeh nih, nyatane beliau sarung sana rugu yang lebih balai. Niki goni bokain, mangan bren nusewu nonton, bion nih, woton galeng nih, bokpok, lemparin ngelok, kantong bilik ngelok, contoh bijian ngori kerennya. Cili aku ini mangang, dua kalera kereng berapa mangang dong? Pintek di remisin Purdino, kau orang atas harus buat di torong dan keplek. Lo, C bening. Jadi aku biarin pangang aku dua kemeteran Makanya saat mau ngumpulin, layak lo percaya kemeteran Jadi biarin ini ya. mau ngumpulin lah. Saat ini nah, ya. ya. dia bikin ya, Secara akademawan, bumi saat ini semakin sempit, pergolokan semakin pak padahal, ini nyatanya menunggung saja kodong mewah oke mobil, kita barang oleh wakil para ini kalal lurus semen beli jamaah inilah wakil bejo tak tambahin nanti Ayakuna hariso angal njapil mal. Termasuk wang sing cilaka yaiku ana sapa wong mung gegrengan mpo-mpo bandha nganti lali karo Gusti Allah. Ten kene tanggap pejo iki enten napa boten? Wong wis benah iki mangkatong magrib, ya kok malah gedhok wow. nyemprot wow. wow. wow. wow eh itu jenenge Harison ala jam ilm al kekrensengan mau numpuk bodoh perasa bahwa sana itu bodoh bisa istilahnya dateng setelah peti uang itu mau dateng istilahnya yo nyemprot yo nyemproto tapi manipan dia bermain panget nyemprot itu jenatin aja jemuan itu jam solas malah ukal ukal Bar Muno tergigit kebob budal nare rumwene adat Monggo Allahu Akbar sorak-soraken budal narik. Oh niki jenenge wong sing karisma amal campur. Mek kruk-kruk drum sengan kepengin numpuk bondho, golek bondho nggih awake dhewe ning nganti lali ta marang Gusti Allah. Ponto ngandel garep wonten. ngandel utawa orang Uang niku asline wis diremet karo Gusti Allah. Ibarat TV iki diremet karo Mantap, masuknya terguling, urapan jadinya terdengku. Urip-urip di takdirnya kalian Allah Wes sana takdir memerintah Allah. Dimasakan dengan terong sasi, mancik patang sasi ke dipetri di selapetin. Nikah Allah Ta'ala pun mengkamet takdir. Jodoh ini di sih asok nengono. Raja ngene gini, umurnya sakmi neng sana. Mantap, awal dewi di kongkret Etiopia, Etiopia itu di dalam takdir. Nih, ini nih Gw tak bikin, aku tak gawe Lu yang nyambut gawe ini dirang-dirang harus nih, nyambut gawe nyambut gawe, takdir langsung, ngaji sepotong-sepotong Lalik jatayah musuhnya, nasi aku Lek sama nunggu tak boleh gabaran Ini ada urungan jagung Cici, loro, telung Nah, ini contoh Urungan jagung ini bisa dipakangan Rumput jagung Biar ya, daerah tangan digantung Ini harus di jagung Ini di sini orang kodoh Kalau lek makan gak kodoh Kita tak isinya seprapat Kita tak isinya setelun Kita tak isinya separuh Sarat bintek tidak pengen makan tak lontarajo merajut orang tangan nah, kita gantung. Nah akibatnya bodoh merajut eh bintek tuh gimana? Ya Karena orang waraknya bodoh, ngompetin orang bodoh. Merdono mau, iki mah kau sendiri bintek yang bisa dijago murah. Oh tuh, iki nyata dengan seperapat, iki setolong, iki sepan, separuh. Maksudnya bintek sayur kon ektyar kau yang merajut merajut jago. Kon ektyar kan nyambung gawe. Ini nyambut kami klima asli ini, itu mau kali bukti awal lagi di dinding tempat menetap di ilmu. Ini kia aslinya rezeki kokornya di situ, tapi ini di saat ini. kita isi situ orang ini di sana. Dan, say, demikian, pasaku, lah, ya, Dan aku, saya kira ada ini memang yang suka, nomor nyambut gawe rumah sakur, sapu bangku lahir, bangka bela. Tapi titik ayahku ini bilang, "Ini titik pantat nih, ini bilik batik nih, jong nangkrut." Lalu titik jatai rapatnya itu gue, ini untuk titik rolas kalah apa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 Raiso, daerah itu nanti rambut, nama nol, rambut itu jalan itu lurus sok berite, lurus, kita cukur, pontas mono, tukulnya jadi lurus, merasa tahu batik, itu lurus. Mau ngeliat jatai api kerjanya api ya, bukan daerah rambut jadi lurus, mana dicukur, pontas bakal lurus. Mas itu teh corong tas tek-tek aja gak langsung kena, ini, nah, ini. jatai sudah, teh jatai rambut gue rambut berite. Rambut bintek dicukur ya, bintek naik. obat Pokoknya ini, ini dibudani Yang teh Makanya untuk saya Harrison alat jam minimal. numpuk ini ini penting ini ngawain dari Allah saat ini penting yang tuhu ya saya yang teluh ini berani tanda ciloko sholat ini saya kapan selawat pada salah selawatan saya uang ciloko itu ayat lagi patuh visahwati walad hidupnya jadi uang sing senengannya neng alam dunia nurutin sahabat nurutin langsung di DRS seneng seneng neng alam dunia jadi ulet sejari neng nurutin seneng kepengen penak pernah ulet menalal dunia jadi neng alamnya lebih rawene gimana gitu si, sesuai ulet neng alam ah, ngambil rawe rawene suet Sengkom perteluk di bang, ibu ono se pomo olesane semengkang dimanungkan mungkin rasan-rasan rasan kancang nih rasan di duit nggak ada nih lesane gampang biso-biso lesane gampang adu adu lesane seneng ngomong jorok ngomong jorok biasa ada bisa seneng rasa di apa dikira wong sing dirasani sing kaya ngomong ini, wong bakal mari, uo mesti yeah. awa edwi rasani, tonggo ngerasani, duur ngerasani koncong masalah hikimang ora malah tuntas justru malah hikimang ngecew wong racan-racan itu malah menambahkan masalah masalahnya wong masalah, ya wae edwi amal bagus ibadah awa edwi ini bakal ngalih, ini wong sing dirasani La segera dirasani iki basa ning ngalih neng ya redok akibatnya ngaji jadinya wong dalem kena kaya garangan aku nyang lho kok jadi benar-benar jadi malah itu amal sengabit, duso malah ngaling ini segera sali ke itu kok memang udah nah poro, apa apa kan ganjaran Pak, ini kan kalero. Oh, kita gak mau tolong. Ini memang di dusun, ini kalori. plastik dirasa, ini memang di samping enak ditemani. di Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli 'ala ya Allah wasofi hadjah sadhana wa nabi hurubana wasabit imana wa aksina akmalana wa wasi arja una wa ila khairi ya karibana wa anisa riba mitna wakti hawa inja nabi dini wal abhi roh inaka alatul syekh bodi robin jahal ni mubi maf sholati wabin duriyati rupana wa taqub wa to'ah robana adina bidun ya khasana wabila akhraat ya khasana tawakin ada benar subhanlah debikah Jati pun, warahmatullahi wabarakatuh. al-fatihah.